Hai para sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas semua drama si aktor tampan dan penuh pesona. siapa lagi kalau bukan Hang In Yeop terkenal sebagai aktor drama Korea dengan sifat jahat tapi sebenarnya dia butuh kasih sayang setiap main drama pasti cintanya ditolak kasihan tapi nggak apa karena perang Hang In Yeop di semua dramanya membuat drama tersebut banyak diminati oleh para penggemar drama Korea yang pertama adalah Y di mana Hang berperan sebagai Gi Jeong. Drama ini adalah drama pertama Hang In Yew yang tayang perdana pada tahun 2018. Drama ini bercerita tentang kisah seorang pria yang tak dapat melupakan cinta pertamanya. Dia melakukan perjalanan besar ke Pulau Jeju tanpa mengetahui alasannya. Pada saat itu adalah hari ulang tahunnya. Ia mengalami peristiwa besar dan kecil dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan seminggu ke Pulau Jeju. Perjalanan ke Jeju, tiga pria dewasa yang salah satunya patah hati bertemu dengan dua orang wanita. Yang kedua, drama yang berjudul Pressman. hanginnya berperan sebagai Soggyu Won yang perdana pada tahun 2019. Drama ini bercerita tentang mahasiswa baru yang bergabung dengan klub drama, klub drama yang sepi. Namun dua mahasiswa baru yang ganteng membuat klub drama tersebut kembali menjadi ramai. Drama ini dibintangi artis-artis muda dengan jumlah 12 episode. Yang ketiga, drama yang berjudul Detail of Nokda. Hanginya berperan sebagai Pak Dano Drama yang tayang perdana pada tahun 2019, drama ini bercerita tentang seorang pria yang menyamar sebagai seorang wanita untuk memasuki desa khusus wanita yang misterius dan seorang wanita muda yang tidak ingin menjadi Saeng Drama ini berlatar era dinasti Joseon dengan 16 episode. Yang keempat adalah drama Exterminate Again. Hangin dio berperan sebagai Gu Jisung. Ja Drama ini tayang perdana pada tahun 2020 Bercerita tentang pasangan suami istri yang akan berpisah Namun sang suami mengalami peristiwa tak terduga Ia kembali ke umur muda yaitu 18 tahun Ia mulai menjalani hidup baru dengan identitas baru Dan berusaha menggapai cita-citanya yang sempat tertunda Ia pun berusaha menjadi teman baik untuk kedua anak kembarnya Yang kelima adalah drama True Beauty Hang In Yeo berperan sebagai Han Sojun. Drama ini tayang pada tahun 2020 Bercerita tentang seorang wanita SMA yang tidak pede dengan wajah aslinya Sampai membuat ia menggunakan make up dan merubahnya menjadi wanita cantik yang disanjung dan dikagumi semua orang di sekolah Kecuali seorang teman cowok yang mengetahui identitas dan wajah aslinya Itulah drama yang pernah dibintangi Hang In Yeop, jangan lupa nonton dramanya apalagi drama terbarunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk yang di thumbnail itu bukan Hang In Yeop, dia adalah aktor Korea yang mirip Hang In Yeop dari samping dan dilihat sekilas. Inilah wajah aslinya, aku aja ketipu pas pertama lihat eh pas nonton dramanya ternyata bukan Hang In Yeop. Drama ini berjudul persona yang dibintangi oleh IU cowok yang mirip hanginiof itu muncul di episode kedua untuk lebih jelasnya silahkan nonton dramanya sampai jumpa.